burung gagak memiliki penampilan yang terbilang menyeramkan. Bulu hitam tampak membalut seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, gagak juga identik dengan ilmu sihir atau kematian. Masyarakat Eropa percaya bahwa gagak adalah salah satu hewan favorit yang biasa menjadi peliharaan para penyihir jahat. Mitos burung gagak sebagai penanda kematian ini memang populer di negara-negara barat. Akan tetapi, ada saja masyarakat kita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 Taukah kalian bahwa mitos burung gagak sebagai penanda kematian tidak hanya dikenal di negara barat saja? Di Indonesia khususnya di Pulau Jawa juga santer terdengar mengenai suara burung gagak sebagai penanda kematian. Usut punya usut, jika suara gagak terdengar di tempat yang biasa tidak pernah disinggahi spesies burung tersebut, maka artinya ada orang yang meninggal dunia di sekitar tempat itu. Apalagi jika kalian menemukan gagak hinggap di sebuah rumah sambil berkicau dengan lantang. Bisa jadi bahwa ada orang meninggal di sekitar rumah itu. Mitos suara burung gagak sebagai penanda kematian ini sama halnya dengan burung suek mori atau burung sirip uncuing atau kedasi yang suaranya sering diklaim sebagai pembawa kabar kematian. Burung ini biasa berbunyi sejak menjelang maghrib sampai tengah malam. Konon, jika suara burung ini terdengar ketika maghrib, maka yang meninggal masih berusia remaja. Sementara jika suaranya terdengar di malam hari, orang yang meninggal di sekitar tempatnya berkicau adalah orang dewasa. Kalau mendengar burung ini berkicau di tengah malam, artinya ada orang berilmu tinggi yang meninggal. Jika masyarakat Indonesia percaya bahwa suara gagak adalah pertanda kematian seseorang di sekitar tempatnya berkicau, lain halnya dengan mitos burung gagak yang beredar di Inggris. Masyarakat di sana percaya bahwa gagak adalah hewan peliharaan favorit para penyihir. Tak tanggung-tanggung, penyihir di zaman Inggris kuno memiliki kemampuan mengubah dirinya menjadi gagak hitam. Alasan penyihir mengubah diri menjadi gagak hitam, bila mana dirinya merasa terancam dari kejaran masa atau pemburu penyihir. Tak hanya sampai di situ saja, penyihir di zaman dahulu dipercaya menggunakan gagak sebagai pembawa pesan untuk ke penyihir lainnya. Hampir setiap negara memiliki mitos burung gagak yang dipercaya oleh masyarakatnya. Lain dengan di Indonesia dan Inggris, di Amerika burung gagak dianggap sebagai sebuah firasat mengenai adanya masalah besar. Suku Indian Cherokee di Amerika percaya, bahwa kedatangan gagak hitam adalah firasat tentang adanya bencana besar. Menurut kepercayaan suku tersebut, apabila ada segerombolan gagak terbang dan singgah di wilayahnya, maka akan datang masalah besar bagi masyarakat di sekitarnya. Mitos burung gagak sebagai firasat akan datangnya masalah besar ini hanyalah kepercayaan bagi suku Indian Cherokee. Kita tidak perlu mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, setiap orang pasti akan mendapatkan masalah dalam hidupnya. Binatang seperti burung gagak tidak memiliki kuasa untuk dapat menyampaikan firasat mengenai masalah yang akan kita alami.